Bias kita jadi tak segaira kamu mendayu satu hati ramah jadi karenanya satu satunya sanggar pembagi sembelih puna nyanyikan ku kirim.